USD/CAD bullish, cari sinyal valid di sekitar area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27848 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27123. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212